Dalam transkripsi kita membutuhkan seperti RNA ribosom, asam amino bebas, dan transfer RNA Hai, kembali lagi kita berdiskusi Sekarang kita akan mendiskusi tentang bagaimana kerja pentingnya peran DNA pada kesatan Nah sebelumnya kita harus mengetahui dulu proses ini Metabolisme atau kerja enzimatik yang terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Lalu pencernaan, absorpsi dan transportasi dan ekspresi gen, transkripsi dan translasi. Pencernaan kalau kita lihat adalah saat kita makan yang terjadi dalam sistem pencernaan kita itu adalah makanan yang kita makan akan masuk ke dalam lambung. Nah. Dalam lambung ini sendiri, dalam proses kontraksi lambung itu terjadi pemecahan molekul dari molekul A menjadi molekul B dengan bantuan uh, enzim dan juga senyawa seperti enzim renin dan senyawa HCl. Nah, setelah terjadi dalam lambung, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini sendiri terdapat ada enzim laktase di basur dan sejenisnya untuk menghidrolisis dari jenis makanan yang kita makan nah, makanan yang kita makan akan di selanjutnya mari kita lihat lebih detail lagi dalam usus itu akan terjadi setelah kita uh, makan akan diabsorpsi dan transportasi dimana dalam sistem usus sendiri memiliki fili Pili ini sendiri akan sangat berfungsi dan berjumlah ribuan, di mana makanan yang jenis karbohidrat dan protein akan masuk ke dalam kapiler darah dan sejenis lemak akan masuk ke dalam laktil dan jumlah yang kecil, dimana akan menuju ke hati untuk melakukan untuk diangkut ke seluruh tubuh melalui sistem kardiovaskuler untuk di metabolisme lanjutkan sehingga dapat digunakan. Protein pada makanan telah diubah terlebih dahulu menjadi asam amino oleh enzim di sepanjang saluran pencernaan Seperti kata ini Nah, asam amino kalau kita lihat secara detail Itu berdasarkan dua kelas, yaitu kelas biosintesisnya atau esensial, non esensial, atau bersyarat Lalu, gugus R dalam kepularan, jenis muatan, dan tingkat keasaman Nah Jumlah yang terhingga dalam asam amino bebas dalam tubuh sudah siap untuk diubah menjadi protein yang digunakan bagi tubuh. Di mana asam amino tunggal ini terdapat pada sitoplasma dalam sel. Mari kita lihat dari struktur sel itu sendiri. Yang kita ketahui dalam inti sel terdapat 23 pasang kromosom di mana 23 pasang kromosom ini memiliki sifat dan jenis kromosom yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, kita ambil di satu kromosom itu sendiri ada terdapat pada perempuan, ya. Dan satu kromosom itu terdapat untayan DNA yang mengeliti protein histon. Mari kita lihat sendiri DNA yang kita sudah jelaskan itu adalah spesifik dari fosfat gula dan basanikleat tidak. Nah, DNA ini sendiri melalui proses transkripsi, di mana, uh, di mana pasang DNA akan terpisah, dan di mana pasang DNA akan terpisah, dan uh, di bentuknya, messenger RNA oleh RNA polymerase. Messenger RNA ini sendiri akan melalui proses berikutnya, yaitu transkripsi. Dalam transkripsi kita membutuhkan seperti RNA ribosom, asam amino bebas dan transfer RNA. Nah, dalam transfer RNA ini sendiri spesifik dari untai DNA yang telah di copy seperti pada tabel ini. Nah, kesimpulan pada tabel ini sendiri bahwa banyak sekali jenis dan banyak sekali jenis protein yang akan dihasilkan oleh beberapa untai DNA di setiap ekspresi gennya tergantung dari urutan basa nukleotida yang ada di untai DNA itu sendiri. Lalu uh, alur proses dari translasi ini sendiri adalah mengubah asam amino bebas menjadi uh, asam amino yang terikat atau protein. Satuan asam amino yang dibentuk oleh ikatan peptida disebut protein. Satuan uh, dari beberapa protein disebut enzim bentuk dari sederhana dari ekspresi gen yang kita tahu adalah dimana DNA akan diubah menjadi RNA dan diubah menjadi struktur protein DNA diubah menjadi DNA dalam proses transkripsi sedangkan RNA dalam struktur protein dalam bentuk translasi filosofi DNA dan kesehatan ini yang paling penting teman -teman. yang pertama semua jenis keadaan sakit membutuhkan metabolisme yang cepat metabolisme ini bertujuan untuk menjaga homostasis Metabolisme bertujuan en metabolisme membutuhkan enzim di setiap prosesnya. Setiap enzim digunakan dalam jumlah banyak, enzim akan terus diproduksi hanya dapat melalui metode ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi. Seluruh proses ekspresi gen membutuhkan zat kisi, jumlah enzim yang diproduksi tergantung kodon atau kode genetik di sepanjang rantai DNA dalam kromosom, dan ketersediaan zat kisi. Semakin banyak enzim yang diproduksi dan digunakan dalam metabolisme Maka semakin cepat proses metabolisme tersebut Jika enzim tidak dapat diproduksi secara sempurna Bahkan kurang, maka metabolisme akan terhambat Sehingga sistem imun tidak akan berperan dalam fungsinya Sekian, terima kasih